ada momen spesial cute cidukan di acara DA5 semalam, para ya. Momen yang tentunya bikin ngakak banget nih dengan aksi kelakuan gesreknya Papa B. Para ya, perhatikan deh. Papa Bilar tentunya memeluk salah satu peserta dangdut Akademi 5, nih, ya. Saat memperagakan suara Bunda Les dikejorang. Ya ampun ini lucu banget persahabat ya Semua aja ketawa banget nih Melihat tingkah laku Yang gesrek dari seorang Rizky Billar. Masya Allah bahagia terus ya untuk Lesnar. Dan henti-hentinya mendoakan yang terbaik Kita sebagai fans sejati Selalu mensupport apapun itu Untuk Lesti Billar dan keluarga besar Kemudian disimak juga persahabat ada momen spesial Cidukan juga nih semalam dengan kak Weni, persahabat ya, Masya Allah. Mudah-mudahan, silaturahmi tetap terjaga dengan baik ya untuk mereka. Kita tentunya semakin bangga dengan Lesti Kejora, Alhamdulillah dikelilingi oleh orang-orang baik. Amin. Dan untuk berikutnya juga, persahabat, ya, ada momen yang sangat luar biasa juga untuk warga Konoha. Cidukan vitamin dari Leslar di atas panggung Indosiar Dangdut Akademi 5. Papa Bilar ini disuapin oleh Bunda Lesti Sangat cute banget persahabat ya Kembali cidukan mesra Ini kita dapatkan Langsung disuguhkan di panggung Indosiar Perhatikan persahabat Bunda Lesti Ini suapin Papa Rizky Bilar Ini Masya Allah So sweet banget ya Idol kesayangan Tentunya selalu bikin baper banyak orang Momen ini pun diunggah kembali oleh akun KHR Nandingsi Tentunya banyak sekali tanggapan komentar hingga respon yang diberikan diunggahan ini Di antaranya dari sahabat dari akun Lenny.merlina mengatakan Masya Allah Bunda L sesibuk apapun kerja tetap selalu perhatian ke Papa B Padahal masih muda tapi memperlakukan suami best Masya Allah, inilah idola yang sangat menjadi penemutan untuk kita semuanya Berikutnya juga persamaan yang komentar diberikan dari akun Maydi.Nur mengatakan Masya Allah bahagia selalu kalian pasangan Leslar bersama lebih dari selamanya Amin ini doa baik juga, nih, untuk idola kesayangan. Mudah-mudahan doa baik ini dijabah dikabulkan. Amin. Dan tentunya, para sahabat, ya, kita semakin bangga dengan idola kesayangan kita yang selalu tampil natural, tampil apa adanya. Ini yang bikin kita kagum dengan idola kesayangan, apalagi Lesti Kejora. Masya Allah, ya, mempunyai segudang prestasi. Inilah yang semakin membuat kita bangga dengan Lesti. Berikutnya, persahabat, simak juga info sementara mengenai polling online The Maskar Ming Male 2022. Papa Billar masih berada di nomor 2, persahabat, ya. Dengan perlahan voting 7177 votes. Di nomor pertama masih rangga Azub dengan voting 7779 votes. Yo, gasken kita doku Rizky Bilar menjadi pemenang The Maskar Ming Male Celebrities 2022. Mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid mensupport support dan mendukung yang terbaik Untuk idola kita ini Berikutnya persahabat Kabar penting pun kita dapatkan dari Anugerah Music Indonesia Atau AMI Awards Yang dimana kemarin menginfokan Untuk pengumuman Nominasi AMI Award Itu akan diadakan hari Rabu Tanggal 14 September 2022 Tepatnya hari ini Bakal banyak kejutan Yang kita dapatkan Pengumuman nominasi, mudah-mudahan Lesti Kejora masuk nominasi di AMI Awards. Kita doakan yang terbaik ya untuk idola kesayangan kita, karena hari ini banyak kejutan dari anugerah music Indonesia. Kita selalu support, kita selalu doakan yang terbaik, semoga idola kesayangan kita masuk nominasi dan bisa menyabet kembali Piala Penghargaan AMI Awards 2022. Kemudian juga persahabat ya kita lihat juga info berikutnya untuk mengingatkan warga konoha jangan sampai lupa dukung Indola kesayangan di ajang infotainment award 2022 di SCTV. Jadi jangan sampai lupa dukung dengan cara like di akun sosmed SCTV, akun Twitter, Facebook, Instagram dan jangan lupa juga SMS ke. 97288 untuk persahabatnya jangan sampai lupa dukung penuh untuk Leslar di ajang manapun kita sebagai fans sejati siap untuk mensupport siap untuk selalu mendukung untuk lesti Rizky Bilar sebagai pemenang di ajang manapun kita juga masih menunggu cidorkan-cidorkan vitamin lainnya di pagi hari ini jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru berbaik dan bahagia pastinya dari Lesti dan Rizky Villa ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh